Mandi wajib Islam sangat memperhatikan kebersihan Baik kebersihan lahir maupun batin Hal ini bisa dilihat dalam aturan syariat Secara khusus membahas tentang kesucian atau toharoh Salah satu bagian dari toharoh adalah mandi Mandi dalam fikih disebut ghusl atau gosel, yang menurut bahasa artinya mengalirkan air pada sesuatu. Menurut istilah, mengalirkan air pada seluruh tubuh dengan niat tertentu. Mandi hukum dasarnya adalah mudah, namun bisa menjadi sunnah ketika kita mandi dengan berniat. Mandi hari raya atau akan sholat Jumat maupun bisa juga menjadi wajib jika terdapat sebab sebagai berikut. Mandi bisa dihukum wajib ketika 1. bertemunya kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan. Yang kedua ketika keluar air mani. Yang ketiga ketika mati. Yang keempat keluar darah hebat atau datang bulan yang kelima keluar darah nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan yang keenam melahirkan Hukum mandi yang diwajibkan ada dua perkara yaitu yang pertama niat mandi wajib yang kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan sempurna Larangan bagi orang yang berhadap kecil ada tiga, yaitu Yang pertama, sholat, fardhu abun, junah Yang kedua, tuaf atau keliling ka'bah tujuh kali Yang ketiga, menyentuh kitab suci Al-Quran atau mengangkatnya Larangan bagi orang yang berhadap besar atau junub ada lima, yaitu Yang pertama, sholat Yang kedua, tuaf yang ketiga menyentuh Al-Qur'an yang keempat membaca Al-Qur'an yang kelima ikhtikaf atau berdiam di masjid Larangan bagi perempuan yang sedang haid ada sepuluh, yaitu satu solat, dua tawaf 3. menyentuh Al-Qur'an 4. Membaca Al-Quran 5. Puasa 6. Iktikaf di masjid 7. Masuk ke dalam masjid sekalipun hanya untuk sekedar lewat jika ia takut akan mengotori masjid tersebut 8. Cerai Karena itu dilarang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid 9. Jima 10 bersenang-senang dengan istri di antara pusar dan lutut. Pertanyaannya adalah ada berapa rukun mandi yang diwajibkan? Sebutkan. Demikian materi yang dapat pusat sampaikan. Semoga anak-anak mendapat ilmu yang manfaatkan barakah amin amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh